Hai kakak ibu ketemu lagi dengan opi Kenalin ini sendal karet balan keluaran terbaru yang sangat keren Terbuat dari full karet yang sangat elastis dan warna yang sangat cantik Sangat cocok untuk kalian semua Dengan model tumit sedikit tinggi Tentu kualitas sangat terjamin Dan harga yang sangat murah Terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu lagi dengan Opie, bye, -bye.